Idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Salat subuh bareng Bilar, Ibrahim ilmi di salah satu tempat paling barokah di muka bumi. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap konsistennya untuk Bapak Bilar. Tetap belajar mengenai tentunya kebaikan. Selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Sendal Putih Bilar. Ini mengenai tentunya masalah Bunda Lesti yang tentunya batal tampil di Indosiar. Katanya Mpok Neti, banyak tuh artis lain jebolan DA atau LIDA yang lebih bagus, tapi mau sebagus apapun mereka? Mau dikasih sebesar apapun kesempatannya kalau nggak bawa rating dan cuan, buat tipi aja di B aja. Mau kalian komen Lesti Artis B aja, tapi kenyataannya dia bawa cuan dan rating buat TV, jadi ya jadi spesial. Sampai semua serba dia dibikin fit, wow, persahabat ya. Ini juga membuat kita semakin bangga dengan sosok Lesti Kejora. Dijadikan berita, karena kalau di sosmed bahas Lesti atau Bilar, instiknya naik. Gak percaya coba gih cek postingan ikan amis yang ada mereka dibandingkan postingan tanpa mereka Banyak mana like dan komennya Ini kenyataannya persahabat ya Memang idola kesenangan kita selalu membawa cuan Selalu mau berkah bagi yang tentunya memberitakan Kemudian juga persahabat kita lihat diunggah ibu siwi Sebelumnya mengunggah persahabat ya informasi Tentunya batalnya Bunda Lesti ternyata postingannya sudah dihapus nih, para ya. Tidak ada postingan tentang Bunda Lesti batal tampil di Indosiar, tuh dicek sudah tidak ada postingannya, para ya. Dan kita lihat juga untuk berikutnya, Bang Bensih Kumbang kalian juga akan bicara memposting sebuah kalimat di IG pribadinya, gak suka TV-nya. Yuk jangan ditonton, dan kalau nggak suka beritanya, yuk jangan klik linknya. Bisa dicoba ya. Tuh, persahabat ya. Ini himbauan juga untuk warga Konoha yang tidak suka TV-nya. Kalian jangan tonton, dan kalau nggak suka beritanya, jangan klik link-nya itu. Tentunya ajakan dari Bang bensi Kumbang mengenai postingan industriar. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Lisna936Wati mengatakan, Iya bang, statementnya Bu siwi nyakitin banget ke dede. Ada juga tanggapan lain dari akun BurungHantu92. Aku kalau di IG aku masih berani buka, kalau di TikTok gak berani semua FV TikTok aku isinya membuli Lesti sedih banget sumpah. Ada juga tanggapan dari akun Yani2974. Alhamdulillah, sudah lama unfollow Indosiar dan Bu Siwi, Jadi, nggak lihat postingan Indosiar, udah lama juga nggak pernah nonton Indosiar. Warga Konoha pernah ramai-ramai tentunya unfollow akun Indosiar karena postingannya selalu membuat Bunda Lesti Kejora sedih dan pastinya terkhusus para fansnya. Ya, mudah-mudahan tetap kompak untuk warga Konoha, dukung keduanya, Lesti dan Bilar. Kemudian juga kita lihat di unggahan Marwa FC yang memposting kembali unggahan dari Bunda Lesti saat Bapak Bilar belajar tentang agama. Namun kita bikin soundfuck juga kalimat yang diunggah atau diposting. Afwan. Menurut Ane sementara ini akhir Rizky Bilar mending hijrah sementara ke Madinah. Dulu jangan pulang dulu. Karena di negeri Konoha sedang musim panas, walau di Indonesia sedang musim hujan. Setuju ya, Marwa FC, karena adem banget lihatnya kalau begini, Masya Allah Mudah-mudahan, Bapak Bi, Bunda Lesi Kejora terus mempelajari ilmu agama dan mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia dan rukun Berikutnya juga persahabat kita lihat Informasi terbaru yang kita dapatkan dari Bapak Bila unggahan hingga pribadinya memposting video tentang tentunya persahabatnya ya Kebersamaannya dengan para saudara-saudara di Madinah Masya Allah sedang pada makan, persahabat Dan tentunya kita mendapatkan informasi Bahwa Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora itu pamit Akan balik lagi ke Mekah Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Kak Rosa Leslar pamit, mau balik lagi ke Mekkah salah dengar nggak sih aku? Semoga dilancarkan perjalanannya selama sampai tujuan, amin Doakan yang terbaik, apapun keputusan, apapun yang dilakukan oleh Leslar Tetap support yang terbaik Kita selalu menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar